Pada dasarnya kalau mobil manual tuh gampang-gampang susah cuy Kalau di mobil Matic itu ada beberapa macamnya Kayak ada trip tonic, ada dual clutch, ada yang pakai pedal shift gitu Kalau di ma mobil manual tuh paling kayak ada uh, mobil manual yang 6 percepatan lo harus mencet dulu Habis itu dipindahin ke gigi 6 atau enggak mobil-mobil Mercy lama Atau mobil Eropa lama yang kalau mau gigi mundurnya diangkat dulu persenalinya baru di Sekarang adalah pengenalan apa aja yang mesti kalian tahu di mobil bertransmisi manual. Yang pertama nih ada persnelang yang fungsinya untuk mengoper gigi. Jadi setiap kalian mau jalan jangan lupa start mulai dari gigi satu. Habis itu dari gigi satu ada gigi dua, gigi 3 dan gigi 4 itu untuk menambah kecepatan. Dan ada R artinya reverse untuk mundur. Kemudian di sini ada rem tangan. Kemudian ada tiga pedal. Nah, yaitu ada pedal kopling, pedal rem dan pedal gas dan ada steer di sini. Kalau megang steernya itu juga harus bener cuy, jangan kayak gini, jangan kayak seret tangan, lebih baik seperti ini nih. Sebelum kita mulai menjalankan di mobil, nah yang harus kita lakukan adalah atur dulu posisi duduk senyaman mungkin cuy, atur posisi duduk kayak di sliding, pas lu semana habis itu pas kalian semua terus di reclining pasnya semana buat pas sama stir sama ketiga pedal ini sama persneling kita megangnya jadi enak gitu kita harus atur kenyamanannya dan jangan lupa seat belt. kita harus pasang seat belt. kemudian kita masukin kuncinya cuy di sini ada tombol lock yang artinya pertama kita masukkan kuncinya Tombol lock di sini berarti mobilnya masih masih mengunci setirnya Kemudian ACC. Kemudian ada tombol on tandanya panel instrumen semua udah nyala, kita bisa nyalain windownya. Kemudian uh, radio juga bisa. Dan ini untuk menyalakan tombol on-nya, start. Jangan lupa saat menyalakan kondisi mobil harus di posisi netral soalnya kalau udah masuk gigi kalian nyalain itu bisa kayak kelempar kalian itu bahaya cuy nah oke okay, sekarang kita akan praktek dan pelajaran pertama ini adalah pelajaran yang paling penting dalam mobil bertransmisi manual karena ini adalah menyamai kopling dan gas jadi di ini pakai feeling ya dan harus kalian latih sering-sering kalian latih dan kalau kalian lagi latihan kalau bisa cari tempat yang sangat sepi ya yang pertama adalah kita injek kopling masuk ke gigi satu cara masuknya persneling kita dorong ke atas nih ke arah yang gigi satu nih paling pojok atas kemudian lepas rem tangan ini adalah tahap menyamakan antara lepas kopling dan injek gas oke kita coba sekali lagi pertama injek kopling Kemudian masuk gigi satu, lepas rem tangan. Untuk mobil baru lepas kopling aja udah bisa jalan ya. Tapi untuk mobil-mobil e, lama itu butuh dorongan dari gas sedikit aja pelan-pelan, lepas kopling perlahan sambil injak gas pelan-pelan, lepas kopling nah, jalan. Ini harus kalian latih terus supaya dapat feelingnya nih antara ngelepas kopling dan injak gas kita ulang lagi lepas kopling injek gas mobil jalan deh nah kalau kalian udah bisa di gigi 1 dan kalian udah tahu cara udah dapat feeling ya cara lepas kopling dan gas caranya main ya sekarang kita masuk ke gigi dua. sama kita di gigi 1 kita gas kalau kira-kira kecepatannya udah saatnya kita berpindah injak kopling masuk ke gigi dua, lepas kopling injak gas juga perlahan Miris sama gigi satu, Sama halnya ke gigi tiga untuk nambah kecepatan juga seperti itu. Dari gigi 2. Nah, udah waktunya kita pindah kecepatan. injak kopling masuk gigi tiga, Lepas kopling injak gas perlahan. Jalan deh. Madal. Seperti itu. Sama hal dengan gigi 4 dan seterusnya juga seperti itu. Di kecepatan di saat RPM udah ngeraung, kalian pindah gigi, tinggal injak kopling, masuk ke gigi yang selanjutnya, kemudian lepas kopling dan injak gas. Nah, sementara untuk mundur juga sama, sama maju. Pertama, injak kopling, kemudian masukkan gigi ke R, itu paling pojok di kanan bawah R reverse atau mundur, kemudian lepas kopling perlahan sambil injak gas pelan-pelan. Nah, mundur kan? Ini hampir sama sama maju. Tapi kalau bisa kalau kalian baru belajar, kalian kaki kanan kalian harus standby di rem. Mainnya pelan-pelan aja cuy kalau baru. Sepelan kalau ada apa-apa langsung rem, seret gitu. Mundur lagi, injak kopling perlahan. Kalau kalian udah bisa yang maju. Yang mundur sih menurut gua pasti bisa sih. Kalau kalian udah lancar mau yang maju ya, jangan sampai pas ngelepas tuh Mesinnya kayak mau mati gitu, jangan sampai tahan koplingnya supaya mesinnya sinyalah sambil injak gasnya. Nah seperti itu. Nah selanjutnya adalah ketika mobil berhenti tiba-tiba saat ada polisi tidur atau ada mobil di depannya ketika sedang jalan, yang harus kalian lakukan adalah injak kopling terlebih dahulu, habis itu injak rem. Nah, kalau berhentinya seperti ini Masuk gigi satu Lepas kopling lagi Injak gas lagi Ada polisi diri lagi di depan Injak kopling Injak rem Kemudian lepas kopling Injak gas Seperti itu Sama halnya kalau ada mobil di depan Saat misalnya ini mobil Ada mobil berhenti Kalian injak kopling Injak rem Masuk ke gigi satu misalnya berhenti di depan kita gas lagi lepas kopling dulu baru gas sekarang kalau kita belajar di saat macet ya ini bayangkan ini kondisi macet yang kita lakukan adalah misalnya stop and go berhenti jalan-berhenti jalan itu kita digigit satu kita gas mobil macet kita injek kopling kita rem seperti ini Terus lepas kopling injak gas lagi soalnya ini stop and go ya Kalau mobil macetnya ini Macetnya di lampu merah Berhenti Sama halnya dengan yang di posisi tidur tadi Atau ada mobil Berhenti mendadak di depan Kita injak kopling Injek rem nah, Kita berhenti Kalau di saat lampu merah Kita netralin Angkat rem tangan Dan lepas remnya Seperti itu Kemudian lampu hijau Kita injek kopling masuk gigi Lepas rem tangan Lepas kopling Injek gas nah, Jalan deh Ini hal yang paling susah bagi pemula Untuk dipelajari saat mobil manual Tapi susah bukan berarti nggak ada caranya Nah, caranya gimana? Saat kita lagi jalan, di tanjakan kemudian ada macet atau berhenti di tanjakan, kemudian akan jalan lagi. Pertama adalah saat berhenti, kita injak kopling, kemudian rem, angkat rem tangan. Ini yang termasuk yang paling penting. Kemudian saat jalan lagi, rem bisa dilepas, jadi nggak ada masalah. Jadi, eh, mobil ini nggak bakalan mundur. Dia ketahan sama rem tangan Kemudian untuk jalannya lagi Lepas kopling Samakan dengan gas Kemudian lepas rem tangan Nah ini jalan dan ini nggak akan mundur Hal yang paling penting juga kalian menguasai Pada pelajaran pertama yaitu Menyamakan antara melepas kopling dan menginjak gas Setelah itu kalian akan lancar dalam hal ini Untuk mencobanya jangan lupa di tempat sepi ya Seperti ini Kita pertama injak rem kemudian Angkat rem tangan, saat rem kita lepas, mobil tidak akan mundur Nah untuk jalannya lagi, angkat kopling perlahan, sambil samakan gas, kemudian lepas rem tangan Nah mobil akan jalan, seperti itu Untuk yang udah ahli sebenarnya nggak bisa pakai rem tangan, bisa sih Tapi katanya itu menyebabkan kampas kopling itu cepat habis bro, jadi lebih baik pakai rem tangan kalau yang untuk yang udah ahli, tinggal kalau udah feelingnya udah dapet tuh kopling tinggal di langsung disamain aja. Jadi nggak nggak nggak sampai mundur gitu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari engine brake. Engine brake adalah proses pengereman atau pengurangan kecepatan dengan bantuan mesin. Nah proses engine brake ini berguna saat di, kita menemui jalanan turunan yang tidak tiada akhir kayak di jalanan pegunungan gitu, supaya rem kita nggak overheat kalau overheat bisa masuk angin bisa rem blong juga dan kita juga bisa menghemat rem bisa menghemat kanvas rem nah caranya adalah saat di turunan yang terjal nggak terjal sih saat di jalan turunan yang terus gitu di jalan pegunungan kita misalnya ada di posisi gigi 4 kita dalam kecepatan tinggi supaya kita enggak menggunakan rem secara terus-menerus kita rem dikit aja turunin kecepatan kemudian injek kopling turunin ke gigi tiga habis dari gigi tiga saat jalan lagi kita biarin aja gigi tiga yang bekerja rem dikit aja turunin ke gigi dua seperti itu dan seterusnya misalnya dari gigi lima nih kita ditanjakan kita rem dikit injak kopling turunin ke gigi 4 biar mesin aja yang bekerja dalam apa melakukan pengereman atau pengurangan kecepatan oke kita rangkum pelajaran kali ini pertama kalian wajib kuasai dulu melepas kopling perlahan atau melepas kopling setengah dan menyamakannya dengan gas pelajaran ini harus benar-benar kalian kuasai untuk belajar pada tahap selanjutnya yang kedua setelah bisa menyamakan kopling dan gas setelah feelingnya dapat, nah, adalah selanjutnya adalah pelajaran saat berhenti di tanjakan atau saat macet di tanjakan. Tahap ini merupakan tahap yang paling sulit dalam mengemudi mobil manual karena biasanya pengemudi pemula panik dan kemudian di tanjakan mobilnya malah mundur. Caranya adalah setelah mobil berhenti, kalian pasti menginjak kopling dan rem seperti pelajaran sebelumnya. Saat berhenti, jangan lupa angkat rem tangan kalian bisa melepas pedal rem tapi koplingnya kalian tidak perlu melepas bila mobilnya akan langsung berjalan kemudian masukkan ke gigi satu lalu lepas perlahan kopling dan injak gas perlahan setelah sudah sama, sudah dapat tekanannya serasa akan maju lalu lepas rem tangan yang ketiga adalah saat di turunan tak kunjung akhir alias di dataran tinggi untuk mencegah rem masuk angin atau blong, kalian bisa pakai engine brake alias mengerem dengan bantuan mesin Contohnya gini, misalnya kalian melaju di gigi 4 Dari gigi 4 kalian bisa turunin kecepatan dengan menginjak rem Setelah itu kalian injak kopling dan langsung turunin ke gigi 3 Dan begitu seterusnya di gigi 2 maupun gigi 1 saat kalian benar-benar berhenti di turunan Daripada kalian dari gigi 4 melaju dan kalian hanya menggunakan rem saja Rem kalian bisa cepat habis kampasnya, cepat boros deh Lebih baik kalian menggunakan engine brake